Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombol yang selanjutnya adalah tombol tugas kelas. Di mana di dalam tombol ini kalian bisa melihat tugas-tugas apa saja yang telah diberikan oleh guru kalian. Yang harus kalian kerjakan. Untuk sementara di dalam tombol ini berisi tugas informatika kelas 7A yang dibuat oleh Pak Abdul Syukur. Lain waktu, nanti akan muncul berbagai tugas-tugas kelas yang akan diberikan oleh guru-guru kalian di MTS N5 Serang. Sampai sini, untuk tutorial kali ini Pak Syukur Sudahi, untuk mengecek tutorial atau cara-cara penggunaan e-learning yang lainnya, kalian bisa Lihat di YouTube MTSN 5 Serang. Dengan cara kalian tekan subscribe dan kemudian tekan loncengnya. untuk sem Dan untuk melihat notifikasi yang ada, kalian tekan lonceng semua. Nanti di dalam YouTube ini kalian akan mendapat berbagai informasi-informasi menarik tentang tutorial atau cara penggunaan e-learning Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Serang. Sampai sini dari sampai sini dari seluruh video yang telah diberikan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh kalian dalam memanfaatkan e-learning Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Serang. Kurang lebihnya Pak Syukur mohon maaf. Bilaitafiq al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.